with my head Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dursa Auto. Oke, okay, teman-teman, <tuk> kali ini saya kebetulan diminta langsung oleh customer untuk mereview unitnya yang akan mau dijual. Teman-teman, ya, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Mayang. Ibu Mayang, ya, Ibu Mayang. Ini ada unit yang mau dijual ya Bu Mayang ya? Iya, betul. Iya, kebetulan unitnya Mobilio yang banyak dicari oleh teman-teman Derosa Auto nih Bu Mayang ya. Kalau boleh tahu Mobilionya tipe apa dan uh, transmisinya apa Bu Mayang? Silakan. Ini Mobilio tahun 2018, eh, iya. CVT Matic Iya. 2018 eh, ya. ya Oke. Okay. Mobilio e CVT tahun 2018, teman-teman ya. Kilometernya berapa kalau boleh tahu, Bu? 80.000 normal lah ya. 80 ribu sebenernya. ya, Bu Mayang ya. ya. Kalau boleh tahu record atau tidak ya, Bu? Tidak sih, uh, tapi servis rutin tapi nggak di Hondanya. Uh, oh, servisnya rutin, teman-teman, tapi memang tidak record karena mungkin alasan karena jauh ya bengkelnya ya. Betul. Betul. Sekarang, Siap. Ya. Oke, teman-teman Bu Mayang, ini pajaknya atas nama pribadi, pribadi. atau sama, sama pribadi. pribadi ya? Pajaknya panjang, panjang ya. Iya, nanti sampai tahun dua, tahun depan 2023. Tahun depan 2023 ya, Bu Mayang ya. Iya, platnya kebetulan domisili Jakarta Barat ganjil, teman-teman ya. Nah, untuk yang cari plat ganjil yang ada di Jakarta boleh nih langsung nih. Walau. Tanya Bu Mayang ya. Boleh, boleh, boleh. Siap Bu Mayang. Siap. Siap. Oke ya. Nah, nanti juga. Nomor telepon akan kita cantumin ya di deskripsi ya untuk nego harga ya Bu Mayang ya. Boleh boleh. Nah, kalau harganya sendiri dibanderol berapa Bu Mayang? mahal lah, murah aja. Iya, biar cepet, berapa? <laughs> 165 ya. aja. 165 satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, ya satu, satu, ya satu, satu, satu, satu, satu, ya? satu, satu, satu, satu, tinggal kontak aja koordinasi langsung karena mobilio ini cukup bagus ya Bu Mayang ya pemakaian sendiri ya Iya betul siap ya Nah kalau transmisinya sendiri Buma Maticnya metiknya masih aman ya masih ya, aman ya Iya kaki-kaki juga ya Buma ya, siap kalau gitu Oke teman-teman kita cek langsung yuk ke unitnya biar nanti teman-teman bisa langsung uh -huh. lihat di channelnya Derosa Auto ya Oke Oke teman-teman kita cek Bodi bodinya dulu ya, yuk. Oke, body depannya masih original, teman-teman. Ya, kita lihat catatan juga masih mulus. Ya, paling baret-baret pemakaian aja nih, teman-teman. Kita langsung ke belakang. Oke, ya, kita cek lagi pintu belakangnya juga hidroliknya berfungsi normal, ya, teman-teman. Ya, nah, untuk... Seal-sealnya juga masih ada Kalau teman-teman mau ngecek Nah ini kalau kita lihat Ya teman-teman Ini masih normal ya teman-teman Belum pernah bekas nabrak ya Atau ada benturan dari belakang ya Oke Sudah ada Kamera mundurnya nih teman-teman Atau Kamera belakang ya Bemper-bemper semuanya ya normal ya Paling baret sedikit karena pemakaian Ban-ban juga masih tebal ya teman-teman ya. Pelaknya juga masih original Kita lihat di kap mesin Ya karena memang ini unit Dari customer langsung ya teman-teman Jadi memang uh, Mesinnya belum dibersihkan Tapi kalau kita lihat cek Semuanya Kondisinya normal Ya Gak bekas banjir Gak bekas nabrak juga Terus juga Sasis-sasisnya Kondisinya aman ya teman-teman Seal cup Mesinnya juga masih bagus, masih rapi ya teman-teman Terus kalau kita lihat ke bagian mesinnya Itu nggak ada rembes atau bocor ya Oke, semuanya juga panel-panel juga aman teman-teman Kita cek lampu-lampunya ya teman-teman ya Oke okay, kita coba Nyalakan mesin Oke okay, teman-teman Kita coba Nyalakan mesinnya ya Kita coba uh, Panel-panelnya Dan juga fungsi-fungsi Dari elektrikalnya ya teman-teman Kita cek untuk setirnya masih normal, ya teman-teman. Nah, untuk AC-nya juga masih berfungsi, masih dingin juga. Ya. Ini suhunya juga masih oke, audionya sudah touch screen ya teman-teman. Kita coba juga lampu hazard-nya juga masih oke, ya. Untuk audionya juga semuanya masih berfungsi normal, ya teman-teman. Kita cek lagi untuk power window-nya, teman-teman. Oke, okay. semuanya berfungsi normal, jadi memang mobilnya ini masih bagus sekali, ya, teman-teman. Ya. ya, untuk transmisi otomatisnya juga masih oke, okay. nah, masih halus, teman-teman. Ya, masih sangat bagus sekali untuk kamera mundurnya. Kita cek berfungsi ya teman-teman ya. Oke. Okay. Kita cek lagi semuanya juga elektrikal Elektriknya sudah normal, kisi-kisi AC-nya masih bagus. Semuanya lampu juga masih on ya. Klakson masih oke okay ya teman-teman ya. Oke. Okay. Oke teman-teman Cukup Kita cek Oke okay, teman-teman kita cek fungsi lampunya ya untuk headlampnya kita lihat ya lampu besarnya berfungsi normal ya fog lamp berfungsi ya lampu senjanya juga berfungsi ya teman-teman Oke okay, sen kanan ya berfungsi sen kiri juga berfungsi Oke okay, lampu hazardnya juga berfungsi ya teman-teman ya lampu din Oke, juga Lampu malamnya juga berfungsi Lampu rem berfungsi Lampu mundur ya berfungsi Beserta dengan sensor parkir Dan juga kamera mundur teman-teman Oke satu lagi teman-teman Ada yang kurang Lampu sen kanan berfungsi ya teman-teman Lampu sen kiri juga berfungsi Lampu hazardnya juga berfungsi ya teman-teman ya. ya Oke wipernya juga berfungsi ya Oke Ya. sudah oke okay semua ya teman-teman ya. Semua berfungsi normal. Oke, okay, teman-teman. Bagian belakang sudah cukup Oke okay, Bu Mayang, tadi saya sendiri sudah cek unitnya, sudah cek juga fitur-fitur serta elektrikalnya, fungsi-fungsi dari bagian-bagian mulai dari lampu sampai ke wiper belakang Bu Mayang, semua berfungsi normal Alhamdulillah ya Alhamdulillah, siap alhamdulillah, ya? Bu Mayang ya? Oke okay, teman-teman Dero Auto kalau memang nanti setelah penayangan channel ini teman-teman minat, langsung kontak aja nanti nomor telepon yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Itu, kita akan lanjut lagi mohon izin ya, pamit ya Bu Mayang. Ya, terima kasih kita sudah datang. ada undangan lagi di review mobil, ya kita akan review lagi nanti. Oke, okay. okay, kalau gitu Bu Mayang terima kasih banyak. Sama -sama. Jangan lupa kepada teman-teman yang mau beli langsung, jangan lupa subscribe. Ya, di channelnya Derosa Auto dan juga tetap tonton terus channelnya Derosa Auto ya. Karena di channel ini kita akan bagikan seputar informasi stok mobil yang dapat direkomendasikan kepada teman-teman Derosa Auto. Oke, okay, okay. kalau gitu terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto. Dadah.